Apakah anda sedang mengalami masalah kesehatan seperti wasir atau ambeien? Masih bingung bagaimana cara mengatasinya? Berikut kami rekomendasikan tiga bahan herbal yang bisa anda coba untuk mengatasi masalah kesehatan yang sedang anda derita. Yang pertama adalah daun ungu. Dikutip dari alodokter.com, daun ungu mengandung bahan aktif senyawa flavonoid, steroid, saponin, tanin, dan alkaloid Kombinasi bahan aktif ini diduga dapat membantu mengatasi peradangan dan melunakan tinja Selain itu, produk daun ungu juga diyakini mampu mengatasi konstipasi melancarkan menstruasi meredakan nyeri pada radang sendi mengatasi luka borok dan mengobati bisul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 Temu mangga secara tradisional dimanfaatkan untuk mengatasi gangguan perut, nyeri dada, demam, mah, dan perawatan pospartum. Temu mangga berkhasiat sebagai penurun panas, penangkal racun, pencahar, dan antioksidan. Khasiat lainnya untuk mengatasi kanker, sakit perut, mengecilkan rahim setelah melahirkan, mengurangi lemak perut, menambah nafsu makan menguatkan syahwat, gatal-gatal pada vagina, luka, sesak nafas, radang saluran pernapasan, demam, kembung, masuk angin, dan sebagai obat panas dalam. Lantas, bagaimana cara mengolah ketiga bahan di atas sebagai metode pengobatan? Tenang saja, Anda tidak perlu repot-repot lagi untuk mengolah bahan-bahan di atas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 Tak hanya itu, Ambejos juga sudah bersertifikat halal MUI Indonesia, terdaftar di BPOM dengan kode registrasi POMTR 163395051 dan sudah mendapatkan sertifikat higienis serta sanitasi yang memadai sesuai dengan standar produksi dari BPOM. Ambejos memiliki beberapa komposisi sebagai berikut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 review tentang orang yang sudah merasakan manfaat dari produk Herbal Denatur Indonesia. Namanya ibu siapa Mama? Nur Aziza. Ibu Nur Aziza ya. Ibu alamatnya ini di mana Bu? Jalan Ki Haji Swanshawri, nomor 36, Cikaru Cikeni Matinat. Ibu Nur Aziza ini uh, dulu sakitnya sakit apa Bu? Sebelumnya? Iya dulu saya sakitnya Amien. Sekitar saat habis 1 bulan, saya berobat ke dokter Garting Med ternyata hampir satu bulan itu nggak ada belum ada perubahan. Ya, ibu uh, berarti dulu sampai ada pendarahan ya bu? Sudah keluar darah setiap hari. Setiap hari kalau mau BAB rasanya takut karena keringat keluar semuanya darahnya sampai sampai kayak apa ya kayak mancur gitulah. Sakitnya bukan kepala. Nah, akhirnya saya silaturahmi dengan ibu Raja Erna di sana saya pinjam bincang, bincang kemudian sama Bu Haji Erna Ih, di sini ada obat Ambien begitu akhirnya saya dikasih sama Bu Haji Erna kemudian saya minum yang ini yang ini tiga kali minum ternyata sudah rasanya sudah tidak sakit lagi kemudian yang ini yang salwannya ini dua kali dua hari pakai ternyata sudah tidak sakit lagi atau tidak mengeluarkan darah lagi sehingga baru tiga hari yang kapsulnya saya minum kemudian yang ininya saya obat oleh si ke bagian yang sakit kemudian rasanya sudah kempes dan tidak mengeluarkan darah lagi sehingga saya dalam kondisi sembuh sampai sekarang tidak ada keluhan apa-apa Alhamdulillah berkat dan uh, natur. Saya diberi kesembuhan oleh Allah dengan perantara Ambe Juster Natur ini. Terima kasih sekali kepada Ambe Juster